sebab langkah itu seperti perasaan dia berjalan sendiri kadang menggelinding meninggalkan semua tak ada yang mampu mengalahkannya kalaupun ada pasti sedang terjadi konspirasi antara Iblis, Malaikat, dan Tuhan ah, biarkan saja biarkan ia tetap bernama perasaan jangan kamu tambahin nama keluarga nama marga atau nama alat biarkan ia bagaikan namanya sendiri perasaan. Hahahaha. Eh? Hanya saja tulisnya kecil dan selalu di hari minggu yang tak begitu istimewa pertama kali Ayu mengajak Kabul kencan di tepi sungai. Mereka saling bercerita panjang lebar tentang perjalanan hidup masing-masing lengkap dengan kisah-kisah lucunya. -kisah Mata Kabul berkaca-kaca saat bercerita kisah hidupnya lain dengan Ayu yang biasa saja. Ayu mulai mengenal Kabul dari ceritanya yang dramatis, lebih dramatis dari cerita pendek ini. Cerita yang disimpan buat dirinya sendiri dan mungkin kelak untuk buah hatinya. Satu hal lagi yang ditemukan dalam diri Kabul Pemuda lulusan SMA itu ternyata melangkolis Ditupi sungai itu Ayu menyuruh Kabul menyatakan cinta padanya Kabul terkejut mendengar perintah Ayu Kemudian dengan malu-malu Kabul menyatakan cinta yang sebenarnya telah tersimpan lama dan hampir hmm. Ayu bang kabul dengan wajah kan, tertidur. Kabul eh, panggil aku ayuk saja. Salah ayu dengan saya. Hmm, baiklah. <tuh -tuh> ayu, ayu aku aku cinta padamu. <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> kabul aku juga cinta padamu. Mulai saat ini kita adalah Pasangan terkasih, ya? Hmm. Kita pacaran, ya, Ceng Ayu? Tanya Kabul, dan malu-malu. Ya, Kabul, kita pacaran. Tapi, Agul, aku Ayu saja, ya. Ayu dan Agul saling tersenyum, dan mereka pegang-pegangan tangan. Sejak saat itulah, Ayu dan Kabul selalu berdua-duaan, seperti rokok, Hari demi hari terasa begitu indah bagi ayu dan kabur. Mereka melewatinya dengan kisah cinta ala galih dan ratna, tapi tanpa campur tangan orang tua karena mereka sudah sama-sama dewasa. Tiga bulan kemudian, upacara pernikahan pun tiba. Pernikahan yang lumayan mewah dan mengembirakan. Ayu dan Kabul bersumpah saling setia dengan harapan hidup bersama membangun keluarga bahagia Kini Kabul tak lagi bekerja menarik pecah Ia banyak membantu Ayu mengelola bisnis batiknya Kabul telah banyak berubah, berpenampilan sopan dan semakin gagah. Tetangga dan teman-temannya termasuk aku memanggilnya Freddy sekarang. Ayu membiarkan Kabul Masuka berjudi Mabuk dan kadang berkelahi Tetapi bukan karena Ayu memanjakannya Itu semua hanya sekedar menjaga eksistensi Kabul dalam pergaulannya Hanya ada dua pilihan dalam hidup Kabul Enak atau enak sekali. Freddy Sukabul Pemuda paling sukses di kampung. <laughs> Lopok gaya ini, loh pinggir dia kan? Jaman saya gigi, pokoknya lagi sing sedengin trend, gaya. Eh, itu trend gaya? Oh, teteh heeh, ini tanda kan kawan. Hidupnya sing perlu adalah gaya, apa enggak gaya. Waktu kok kono tekan rene juduna ndegaya. Lha kok tak. Ha meneh. Rekan bingung, rekan bingung. Enggak iya, sing penting gaya. Nek perlu ditangut-tangke. Pentinge diblok wong skuado ketoke wah. Pira wae. Noh, uh, nomah, nomah, ditangut-tangke. Ayo, mari praktikan! Rumah pir, rame di patah tua, <tik> dorang, Art gaya, ini raya sambaikan putih. Jadi, Sukabul, pengguna paling sukses. Ya. Tiga setengah tahun sudah, Ayu dan Kabul menjalani bahtera rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan mereka semakin bertambah setelah anak pertama mereka lahir dengan sehat balafiat. Ayu memberi nama anak perempuannya, Terhatai. Sungguh rumah tangga yang sempurna Seperti bayangan Ayu Waktu masih belia. Ketika ia mengidolakan cerita putri Cinderella, Cerita yang berakhir bahagia Hidup bersama pangeran cintanya Tapi terkadang Ayu teringat pepatah lama yang membuatnya khawatir Bahwa dibalik kebahagiaan Adalah kesedihan Dan dibalik senyuman adalah luka Ah Hidup memang harus ada kekhawatiran. Ayu berusaha menenangkan dirinya sendiri Rupanya Apa yang dikatakan Ayu Atau dikhawatirkan Ayu Benar-benar terjadi Meski ia tak mengharapkan sebelumnya Malam itu Saat Ayu sedang meninah Budokan terata Freddy pulang dalam keadaan mabuk Matanya merah Dan berwajah bersama lalu beranjak dari ranjak mendekati suami Freddy tiba-tiba dijatuhkan, -tiba diri meluk kratkati ayu sambil menangis sesembuhan lalu dia menunggu Freddy mengatakan sesuatu pada dia Freddy suatu, lelaki cucur itu tak dapat menyimpan rahasia dalam diri dengan masih sesembuhan Kabul mengakui kesalahannya ia telah selingkuh dengan Sumiyati, anak kembar pecelile yang genitnya ujung set. Ayu hanya mendengarkan pengakuan kabul, tak ada reaksi dari wajah Ayu malam itu. Sebenarnya Ayu sudah tahu sejak beberapa hari yang lalu dari cerita salah satu pegawainya. Ayu hanya diam dan tak menanggapi cerita itu. Ayu berusaha menenangkan keadaan. Dia membelai rambut suaminya pelan-pelan, lalu menyuruhnya berdiri. Freddy, suami yang selama ini dicintainya, tak berani menatap mata Ayu, Sayangnya. Ayu tak menduga sebelumnya kalau suaminya akan mengingkari janji setia di awal pernikahan mereka. Ia sadar kalau suaminya masih muda dan tak dapat menahan gejolak mudanya. Ayu menganggapkan Freddy, tapi sayang, Ayu tak dapat menerima Freddy sebagai menjadi suaminya. Raden Diana dan Freddy Sukabul telah resmi bercerai Sumiati merayakan bulan madu ala kadarnya Dengan satpam pabrik gula yang lebih maco dari Kabul Dan berpenghasilan tetap. Nama Freddy kembali seperti semula Kabul yang setia menari becak. Ini Kabul sering tawa-tawa -tawa sendiri di atas becak. Ya hanya tertawa-tawa, tidak Yogyakarta, Oktober 2007 Akhirnya, sastra, pak ini tutup, yang eh, leh ini? mau? minggu? eh, mau mau? mau? tiba tak oke itu enggak no kan oh, apa mau mati Ab, emang, emang, dada, dada, dada, umar, mabrum, sakit Ngual, oh. Oh. Ikut, du, tulung sih oh, apa? Oh, oh, <tuh> sastramu sih bapak waduh! Halo, tuwar lantang banget. Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan saya. Uh, Hari saya akan uh, membacakan terkait saya yang ketiga. Judulnya uh, Bentar Manu kayu itu boleh Ah. tiga. Galuh suka mencuri bunga mawar. Setiap pulang sekolah, Galuh selalu mencuri bunga mawar ibu yang berjajar rapi di halaman rumah. Ibu marah-marah padaku tiap kali mendapati bunga mawarnya hilang. Tapi aturannya diam saja. Ibu tak memberitahu kalau Galuh mencuri. Sudah seminggu Galuh mencuri bunga-bunga mawar ibu, tapi ibu tak pernah tahu siapa pencuri bunga-bunga mawarnya. Ibu menjadi penasaran dan jengkel. Ibu pernah bilang bilang tidak masuk kerja karena saking penasaran. Ia hanya ingin tahu siapa pencuri bunga mawarnya. Sehari ya, ibu mengintip dari balik gordin jendela ruang tamu. Saya hari itu Galuh tak mencurinya. Mungkin ia lupa atau sedang sakit. Ibu menjadi semakin cengker. Siang itu, kulihat Galu mencuri dua tangkai bunga mawar. Aku berlari keluar rumah, hendak mengejar Tapi Galuh sudah masuk rumahnya lebih dulu Rumah yang hanya selama dua rumah dari rumahku Aku masuk rumah sambil bertanya-tanya sendiri Setahu ku Galuh anak yang baik Dia pemberani, rajin, dan berdiam Meskipun baru masuk sekolah dasar dia sudah berani berangkat sekolah sendiri naik sepeda mini. Setiap sore sebelum berangkat mengaji ke masjid, dia tak pernah lupa menghiram tanaman dan menyapu halaman rumahnya. Bukan hanya aku, semua tetangga juga tahu kalau Galuh anak yang baik. Tetapi aku tidak tahu mengapa Galuh mencuri mawar-mawar ibu. Ya, sore harinya. Galuh dan ibunya datang ke rumahku. Galuh meminta maaf pada ibu. Galuh mengaku, dia pulang sekolah, dia mencuri bunga mawar ibu, lalu meletakkannya di atas televisi. Karena setiap hari, Galuh melihat orang mati di televisi. Sekarang, ibu sudah tahu siapa pencuri bunga mawar. Tegal ke nomor 2007. Terima kasih. Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Chúng ta cũng sẽ bị yo seru yo rame seneng cinta. Oh, oh tenang. Aku mungkin kuih tak tak sayang salah iki. 아, ya, terima kasih terima kasih